inilah hasilnya yang baru tadi buat ya Ini hasil kainnya kateman tengah nah inilah hasil kain tadi buat baru, barusan oke guys kami akan melilit dulu tali binangnya ini buat kail belut ya Pertama-tama, harus kita liur dulu sampai dia melilit. Kita bentuk supaya jadi tali kail yang bagus, ya, yang akurat dalam memancing belut. Inilah yang kami akan tunjukkan kepada semuanya, buat kita, kawan-kawan, ataupun teman-teman yang tidak tahu membuat kail belut. Nah beginilah cara pembuatannya, mulai dari awal hingga kita siap nantinya. Kita putar dia sampai betul-betul akurat. Kita ulur dia Kita dia Nah beginilah penyambungannya Oke Oke beginilah penyatuannya ya Lur Kita lihat ya Kita gabungkannya Satu persatu Kita tarik ujung Lalu kita lempar dia Oke Oke guys Terbentuklah seperti ini guys Ya, beginilah terbentuknya ya tali. Nah, inilah untuk kail mancingnya ya. Sudah terbentuk ini ya, teman-teman ya. Oke, Oke. guys. Ini adalah pancing biasa ya. Nah, ini saya beli dari toko ya. Ini pancing biasa akan kita kecilkan supaya jadi dia kail belut Ini alatnya kikir ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan mengikir supaya memperkecil mata kail agar bulut dapat tertekan oleh kail ini ya lihat caranya kalau mengikir satu arah ya teman teman ya, jangan dibolak balik ya maju ke depan ke depan terus satu kali ya teman teman bikin ya teman cara memakainya ya supaya kita tidak rusak ya nah, nah begini dia teman ya nah. oke teman teman akhirnya sudah patah ya nah, kita kita tajamkan lah kita tajamkan cara menajamkannya begini ya teman teman ya satu kali gesek tarik ke atas satu kali gesek tarik ke atas satu kali gesek tarik ke atas satu kali gesek tarik ke atas kita gosok lagi untuk meruncing Masukkan ini, ya. Inilah masukkan baru. Kita tarik yang awal ini, nah, kita tarik ini. teman-teman inilah pancingan kami ini yang baru dan dibuat ya, ya teman -teman, nah. ini hasil karyanya teman-teman ini hasil pancingan baru-barusan thank you for watching bye bye sampai jumpa di video berikutnya salam dari kolong tembolol oke okay, next video